Cukup guys, <laughs> <laughs> Oi, nama namanya wah, video <slap> Bahasa Jepang coy. Kalau kita bahasa bahasa Jepang, ah. garing sih. Ya ini ya garing. Kawan-kawan, balik lagi bersama aku Satrio Prasetyawan dan channel rio Satrio guys. Mohon maaf banget kalau channel ini udah dalam hati nggak bikin setiap hari ya, ya dikarenakan. Jadwalku sekarang di pekerjaan real time itu udah agak padat banget, jadi gue nggak bisa membagikan waktu antara real time sama pekerjaanku di YouTube. Nah, sekarang kan aku masih bekerja, guys, masih karyawan biasa. Ya dimana-mana per bulan gajinya ya sedikit. Ya mau bagaimana lagi? Kalau misalnya gue nggak kerja, ya gue ada cuan dan nggak bisa ngidupin keluarga gitu loh. Is family, is family, is family number one di video kali ini guys kita akan membuat eksperimen lagi pokoknya intinya channel ini gak akan pernah yang namanya itu keluar dari satu niche ya oke okay? ninsnya ini tetap akan dibuat secara berkala ya guys ya yaitu eksperimen eksperimen tapi enggak setiap hari sih ini permintaan dari anak tiktok ya si Azam ya bilangnya bang minta eksperimen kocokola campur susu coklat Oke, okay, gua kasih. Tapi gini, Sam aku mau ngasih beberapa ini aja ya, e, belokan sedikit ya. Jadi katanya kamu, Coca-Cola dicampur dengan susu coklat itu agak kurang mainstream sih menurutku. Bagaimana kalau aku tantangin diri gue sendiri ya? Yaitu tetap Coca-Cola, oke, okay? Gue campur dengan pop es doger. Ini lagi viral banget ini, guys, di apa kalangan ini ya uh, minum minum apa perminuman gitu loh wait perminuman ya maksudnya pop es gitu loh udah ada rasa variannya gitu loh dari es doger kayak avocado, kayak ya banyak banget sih gitu loh ini baru ini loh ini lagi viral banget sih belum ada gitu loh yang. kita akan coba campurkan ini dengan kewakala bagaimana rasanya ya Hmm. Mari kita coba. Sebelum kalian nonton ini, sampai dalam ya. Jangan lupa subscribe channel Rio Satrio ya. Jangan lupa subscribe-nya, lonceng notifikasinya, like, comment, dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya. Kalau kalian ingin aku apa? Eksperimen lagi, bang. Minum ini, minum ini, minum ini, campur ini gitu. Kalian cukup komen aja di bawah ya. Langsung aku bikinkan konten ya. Contohnya kayak ini aja. Ini baru pertama ini ya si Azam ini, mintanya kok aku lah campur coklat, tapi gue bikin versi gue sendiri gitu. Jadi versi dia sama versiku, jadi sama-sama satu, tapi enggak, keluar dari permintaan dia gitu loh. Yaudah langsung aja kita mulai. Oh iya, di sini guys, di sini ya jangan lupa, ketika nanti mencampurkan ini ya, kita jangan lupa dengan cupapi munyenyu, jambi campinya oke? Okay? Oke, okay, kita mulai cup api. Mau cup api. Hmm. Oke, okay. atau gua kocok aja ya? Oke, okay. oke, okay, sure. siap. Ini akan meledak. Gua gak enggak tahu deh, meledak apa enggak? Oke, okay. meledak, guys! Meledak, meledak, oh, meledak, guys! Mantap, mantap, mantap! Kok, kalau ini meledak, guys? Lenda guys, oke, okay. siap siap siap siap, aku langsung campurkan, mantap, siap, uh, berbusa guys, busanya lihat lihat dan, naik nice itu saudaranya, wish, kalau kalian lihat ini ya, tadi warnanya itu awalnya itu pink, tapi kenapa nggak lah, warna kayak coklat. Hampir mirip kayak susu sih, tahu rasanya kayak gimana ya. Ayo kita coba yuk. Rasanya kayak gimana ya? Gue enggak tahu. Papi munye Papi papi Enak banget sih. bisa katakan ini minumannya doger plus Cola, ya. Bayangkan aja es doger campur dengan soda. Kan kita setahu kita kan doger kan kayak semacam nikmat nikmat kayak ada krimi kriminya gitu ya semacam es doger kan kalian mungkin yang tahu es doker kan rasanya memang kayak gitu tapi ketika kalian es doger kalian dicampur dengan soda itu rasanya berbeda banget gitu loh kayak gimana ya lebih ngejreng aja sih itu es doger kan bisa dikatakan kayak seperti itu terus ditambah dengan kenikmatan atau kesegaran dari sodanya gitu bayangkan aja ini nikmat ini dikasih soda soda yang bisa diangkat dalam hati uh, menyegarkan tubuh gitu loh cut dan rasanya itu kayak kalian tahu gak? seperti ini guys uh, apa seperti Joshua mungkin kalian para kalangan apa pekerja atau kulit bangunan atau ya anything siapapun itu empli ampli yeah, semuanya pekerjaan apapun itu mungkin kalian yang istilahnya di warung pastikan kalian tahu Joshua kan ya ini ya ini hampir ini pakai Joshua gitu loh enak banget atau kita kasih nama aja doger cola doger cola doger sama cola berarti namanya kita kasih nama untuk minuman ini adalah ini perbatuan antara doger sama cola ya kita kasih nama ini aja deh Dogger Ice uh, Lahirlah The Soft Dogger Ice Thank you sudah nonton video ini sampai habis Semoga ini bisa menghibur kalian Dan mohon maaf kalau banget Kalau udah lama banget gak upload Gitu ya dikarenakan ya biasalah Namanya juga manusia gitu Kalau gak bekerja ya gak dapat duit gitu loh Yaudah thank you sudah nonton video ini sampai habis Ya Jangan lupa like, comment, subscribe Dan share video ini ke semua teman-teman kalian ya Nah, bagi kalian yang ingin aku eksperimen apa itu ya misalnya kayak minum ini campur dengan ini minum ini campur dengan ini ya kalian cukup komen di bawah ini ya guys ya kalian cukup komen aja di bawah ya nanti aku bikinkan videonya santai ini aja udah gue bikinin orang yang tadi ngomen ya komen di tiktok ya pokoknya intinya kalian kalau uh, ini ya guys ya kalau mau komen ya mau ngasih aku challenge eksperimen ya kalian cukup komen aja di bawah ya dan jangan lupa kom subscribe oke okay? karena subscribe kalian itu membantu banget aku untuk bikin konten ya menghibur kalian mengisi kosong-kosongan kalian guys semakin semangat aku bikin konten hanya karena subscribe kalian pokoknya intinya kalian subscribe itu membantu banget aku menaikkan Semangatku untuk bikin konten, guys. Seperti itulah cara kerjaku Ya, yaudah, thank you sudah nonton video ini. Ya, gua Satrio Prasetyawan, pamit berbukit. Teri, see you next time. Video, good bye.